Selamat siang, eh, kami dari Sukabumi Cianjur menawarkan sebidang lahan konturnya sangat datar dengan luas 3,5 hektar, status sertifikat satu pemilik. Nah, di sini pula berdekatan dengan wisata yang di atas itu wisata e, terjun para layang dan juga wisata kebenjeru nah, lokasi tersebut cocok untuk investasi jarak rute ke exit, exit exit rencana tol pintu kurang lebih sekitar 5 menit ke kawasan industri kurang lebih sekitar 10 menit Lebar muka lokasi tersebut kurang lebih sekitar di 200 meter Tanah sangat datar, bagus sekali. Sekarang lagi ditanami berbagai macam sayuran, diantaranya cabai, tomat, jagung, dan lain-lain. Nah, tanah tersebut cocok untuk investasi yang dari luar Jabodetabek. Karena lokasi tersebut juga berbatas langsung dengan kawasan industri. Nah mari kita lihat contoh ke dalam ya. Nah ini sebelah kanan kiri juga termasuk lahan tersebut ditanami Nah Tuh di atas tersebut nampak tuh Pionya gunung dengan NDPL ketinggian sekitar di angka 900 meter dari permukaan laut Cuaca kalau di musim hujan itu sangat berkabut untuk wilayah di sini. Tanahnya sangat datar sekali. Lihat, ke atas gunung, ke belakang, ke belakang. Nah, ini sayuran-sayuran yang sangat subur untuk wilayah di sini. Nah, ini tepat. Berada di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Sukarang. Kurang lebih dari jalan raya sekitar 1 km. Nah, itu batas tanah. Batas tanah antara tanah tersebut dengan tanah warga. Langsung tanah persegi ya, otak ya, ke bawah datar sampai ke bawah sana. Ke bawah sana ke bawah sana ke bawah sana jalan jalan jalan jalan Oke, sekian ulasan dari kami. Silakan yang mau berinvestasi di wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya yang berjajar dengan jaluran pabrik. Nah, ini kami menawarkan tanah datar yang sangat bagus. Oke, siap. Terima kasih.